Cahaya keemasan mendesing dan menyebar di dalam dantian. Sosok ilusi emas seukuran telapak tangan itu tampaknya telah terbentuk dari dalam nyala api emas. Itu sedikit gemetar dan memanjang keluar. Bas-bas, saat sosok ilusi emas kecil itu perlahan tumbuh. Cahaya keemasan yang semula meletus tiba-tiba membeku pada saat ini. Setelah itu, mereka memantul dengan kecepatan yang mengejutkan sebelum akhirnya mereka bergegas kembali ke sosok ilusi emas kecil. Tubuh kecil yang terakhir samar-samar menjadi sedikit lebih hidup seperti saat jejak cahaya emas terakhir memasuki sosok emas. Pada saat ini, orang bisa samar-samar melihat penampilan sosok cahaya emas ilusi itu. Penampilan dan fitur-fiturnya pada dasarnya identik dengan Lindong, Namun, angka itu menyusut berkali-kali. Dari penampilannya, tampak sederhana, jujur, dan imut. Itu terlihat agak berbeda dari diri Lindong yang sebenarnya. Rohyuan diaglomerasi, namun itu masih cukup fiktif. Sebenarnya, Rohyuan Lindong tidak sepenuhnya berkembang, dan itu sedikit kurang dibandingkan dengan Rohyuan yang diaglomerasi oleh para ahli di tahap kehidupan misterius. Namun, karena Lindong hanya di enam Yuan Nirvana Stage, dia masih memiliki cukup banyak waktu untuk mengasah dan memperbaiki rohyuan. -nya. Ini akan sangat bermanfaat baginya ketika dia maju ke tahap kehidupan misterius di masa depan. Setelah roh Yuan Lindong menyerap semua cahaya keemasan di dalam dantiannya, ia akhirnya mulai turun perlahan. Segera setelah itu, dia mendarat di cincin naga Yuan di bawah ini. Lututnya ditekuk sebelum dia duduk. Tangan miniaturnya juga membentuk segel pelatihan misterius pada saat ini. Bang! Guntur teredam yang aneh tampaknya tiba-tiba bergema di dalam tubuh Lindong saat segel pelatihan Yuan Spirit telah terbentuk. Gelombang demi gelombang deras derap seperti energi agung tiba-tiba tersapu dari dalam roh Yuan. Akhirnya, itu mengalir sepanjang garis meridian di dalam tubuh Lindong. Energi ini mengalir melalui meridian. Pada saat yang sama, gelombang demi gelombang energi dibebankan langsung ke pikiran Lindong. Akhirnya. Masuk ke niwan place-nya dengan gaya sombong. Segera, badai dahsyat muncul di dalamnya. Bas-bas, cahaya keemasan menyebar ke setiap bagian tubuh Lindung dan mereka membungkus dunia kecil di dalam tempat niwannya. Lindung juga bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Yuan dan energi mental dalam tubuhnya melonjak dengan cara yang sangat mengejutkan. Ini adalah umpan balik dari roh Yuan. Yuan dan di masa lalu tidak ada lagi karena roh Yuan telah menggantinya. Jelas, sehubungan dengan menjadi pusat untuk Yuan Power, Roh Yuan tidak diragukan lagi versi yang lebih kuat dan berevolusi. Berbeda dengan jumlah kekuatan Yuan yang diperlukan untuk mengaktifkan dan dan di masa lalu untuk mencapai dampak ofensif tertentu, Roh Yuan saat ini hanya membutuhkan setengahnya. Ini adalah kesenjangan yang jelas antara keduanya. Bang Bang, Yuan Power yang besar dan perkasa serta energi mental mengalir deras ke seluruh tubuh lindung dan istana Niwannya. Dalam menghadapi kekuatan yang meroket ini, Lindong dengan cepat merasakan penghalang tak terlihat yang sepertinya menghalangi dia. Dalam upaya untuk memblokir kekuatan Yuan dan energi mentalnya untuk terus maju. Lindong tertawa lembut ketika dia merasakan halangan itu. Setelah itu, gumaman rendah yang disertai dengan panas liar, tiba-tiba terdengar penerobosan. Bang, saat Lindong bergumam di dalam hatinya. Riak panas yang sangat liar dan keras tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya. Api nirvana hitam tampaknya telah keluar dari dalam dagingnya. Setelah itu, mulai mengamuk liar dan keras. Kesengsaraan nirvana berikutnya akhirnya tiba sekali lagi. Api nirvana hitam liar dan keras mengamuk tanpa rasa takut. Meridian di dalam tubuh lindung dan tulang-tulangnya sekali lagi memiliki beberapa sisik hijau pekat yang muncul di atasnya. Menghalangi penghancuran dari api. Swoosh, pada saat yang sama, roh Yuan yang duduk di cincin naga Yuan dalam dantiannya juga perlahan membuka mata tertutup rapat. Cahaya kemasan menembus mata itu sebelum tekanan unik menyebar. Swoosh, roh Yuan perlahan-lahan mengangkat tangan kecilnya sebelum sinar cahaya kemasan keluar dengan eksplosif dari tangannya. Akhirnya, ia menyapu ke arah api hitam yang naik. Api hitam tampaknya telah ditekan ketika cahaya kemasan melaju saat mereka perlahan-lahan melemah. Memiliki Roh Yuan jelas memberikan dorongan yang sangat besar ketika berhadapan dengan kesengsaraan Nirvana. Hati Lindong tiba-tiba bergerak ketika dia menghadapi kesengsaraan Nirvana di dalam tubuhnya. Setelah itu, tubuhnya yang duduk di puncak gunung perlahan membuka matanya, yang telah tertutup rapat untuk waktu yang lama. Setelah kedua matanya terbuka, mata Lindong langsung menatap langit. Ada awan badai berkumpul di tempat itu. Ular perak berenang di dalam awan gelap, memancarkan suara gemuruh yang keras. Wind Lightning Tribulation. Lindong memandang awan badai yang berkumpul. Namun, matanya tidak mengandung sedikit pun kejutan. Kemungkinan dia sudah mati rasa untuk mengalami kesengsaraan kembar. Cahaya hitam pekat keluar dari kepala Lindong. Setelah itu, secara langsung berubah menjadi simbol kuno yang sangat besar. Simbol diputar berubah menjadi lubang hitam yang langsung mengalir menuju awan badai. Gemuruh, awan gelap segera bergejolak liar setelah simbol leluhur yang memangsa menerjang masuk. Raungan guntur yang keras dan jelas bergemuruh dan bergema di atas tempat itu mengguncang puncak gunung ini sampai bergetar berulang kali. Namun, tidak ada satupun petir jatuh. Orang ini tampaknya telah memperoleh peningkatan penguasaan atas simbol leluhur yang memangsa di puncak gunung. Ketika Little Martin melihat adegan ini, dia tanpa sadar tersenyum dan berkata, Di samping Little Martin, ada Little Flame, yang sosoknya seperti menara logam. Pada saat ini, dia juga telah mengundurkan diri dari status pelatihannya. Selain itu, sepertinya auranya telah sangat diperkuat setelah pelatihan ini. Sepertinya Wind Lightning Tribulation ini tidak dapat menimbulkan ancaman sekecil apapun untuk kakak. Api kecil membuka mulutnya dan tersenyum. Marten kecil mengangguk dengan lembut. Menjadi memiliki objek ilahi seperti simbol leluhur melahap dan telah berhasil menggumpal roh Yuan. Bahkan kesengsaraan nirvana dan percobaan petir angin yang datang bersama-sama tidak akan lagi menimbulkan banyak masalah bagi Lindong. Perkembangan masalah ini juga seperti apa yang diharapkan oleh duo Marten kecil. Mengikuti cara liar di mana simbol leluhur yang menelan dibebankan ke percobaan petir angin. Energi liar dan keras yang terkandung dalam yang terakhir juga menghilang dengan kecepatan yang mengejutkan. Jelas, itu sedang dimakan oleh simbol leluhur yang memangsa. Gemuruh, setelah suara guntur teredam terakhir muncul, awan badai di langit akhirnya benar-benar tersebar. Simbol leluhur yang memangsa bergegas kembali dan memasuki istana niwan lindong Segera setelah itu, gelombang fluktuasi megah yang tak terlihat menyebar terpisah seperti badai dengan lindung di tengah. Lindung tiba-tiba membuka kedua matanya ketika energi mental yang megah terbelah. Setelah itu, dia dengan keras membanting telapak tangannya ke tanah di depannya. Bang, telapak tangan itu jatuh dan garis retakan besar segera meledak. Dalam sekejap mata, itu telah meluas ke tepi gunung. Segera, gunung mulai bergoyang sedikit. Liar dan kekerasan energi yuan dan energi mental bersiul di sekitar Lindung sementara cahaya kemasan berkedip dari kedua matanya. Ini berlangsung cukup lama sebelum secara bertahap tersebar Kuf, lampu emas yang mencolok menghilang sebelum lindung perlahan meludahkan seteguk udara panas Setelah itu, dia berdiri tubuhnya bergerak dan beberapa suara berderak dipancarkan Sebuah kekuatan agung diam-diam melonjak seperti guntur yang mengejutkan Panggung tujuh Yuan nirvana Enam segel master simbol surgawi Dengan aglomerasi roh Huan-nya. Kekuatan Lindung tidak diragukan lagi melonjak sekali lagi kali ini. Tidak buruk, berdiri di sampingnya. Ketika mata Little Marten memindai tubuh Lindong, sedikit kejutan melintas di matanya sebelum dia tersenyum mengangguk. Terima kasih, Lindung menyeringai Little Marten. Air liur pembuatan bir spiritual inti bumi tidak banyak membantu aku. Marten kecil tertawa lemah. Selanjutnya, matanya melihat ke arah tertentu dengan sedikit terkejut. Dia dengan lembut berkata, selain itu, dibandingkan dengan kamu, ada kemungkinan bahwa dia bahkan lebih mengkhawatirkan. Lindong kaget setelah mendengar kata-kata ini saat dia buru-buru menoleh. Upil matanya sedikit menyusut ketika dia melihat wanita muda itu duduk di atas batu. Kuncir kudanya berserakan sementara rambutnya yang hitam legam telah berubah menjadi warna biru es yang agak aneh. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya.